Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kebetulan Saya mau bercerita dengan Siti Terkait dengan beberapa hal Soalnya kemarin ada beberapa yang nanya ya yang nanya dan mintanya dijawab bersama Siti Mintanya dibuat video Bukan begitu Siti Jelas jelas, jelas. Karena banyak hans ah untuk kamu seneng itu punya penyakit jelas dong jelas jelas oke okay, kita mau cerita kemarin kok bisa bisanya ada siti di pengungsian kita sempat kemarin ikut ya, ya apa namanya kemarin kita sempat ikut dalam program siaga bencana di sekolah Darurat Merapi. Nah, kebetulan saya juga banyak membantu ya di uh -uh. uh -uh. Aku banyak hal tuh dalam bidang apa? Aku membantu dalam hidup Pendidikan. Aku bercerita dan Tanya-tanya uh, itu harus, itu loh, mendongeng. Yuk, juga mendongeng sih, cuma bercerita untuk tujuan-tujuan, lucu untuk mengedukasi dan mengajarkan anak-anak supaya lebih, lebih bahagia, lebih kawira, kawira. Uh, dan prosesnya sebenarnya teman-teman uh, merapi -teman yang sekarang gitu ya, kan sudah kembali ke tempat asal dan selalu dalam kondisi aman. kita doakan semoga status merapi baik-baik saja, tidak ada kenaikan dan juga ketika pun nanti itu terjadi, semoga tidak ada korban ee, bencana ya, tidak ada korban kerugiannya ada begitu banyak gitu maksudnya. karena kita yakin dan percaya bahwa itu sudah ditakdirkan sama Allah swt. bukan begitu sih? iya Ay, yang paling penting adalah kita harus tetap berdoa, berdoa syukur ya sehat dengan nadanya ini kita jadi tahu rajin, Rajina, rajin apa? Ting? Rajin penting. Rajin beri rajin berwasi, rajin berbuat baik gitu. Oke, oh, gitu. uh, kayak siapa? Kayak Gus ini? bukan kayak Shinti <laughs> dan juga prosesnya hampir 2 bulan lebih 2 bulan lebih hampir 78 hari apa ya sempatnya kita kesana dan alhamdulillah anak-anak senam yang program yang kita buat kita gak menarik kita buat orang harus blog cuma lebih pendampingan yang paling penting adalah pendampingan psikologis mereka supaya mereka tidak stres di kondisi yang baru dan juga tidak namanya merasa minder channel yang apalagi di kondisi seperti ini yang paling kita ungkitkan adalah bagaimana membangun mimpi supaya mereka jadi orang yang besar kayak aku ya Mas ya aku kamu kan orang kecil terus kamu dari berapa tahun kecil terus aku yang besar Ingin besar, sesuatu gede, Aku ingin jadi dokter. Ingin jadi dokter. Oh, pengin jadi dokter. Dokter apa? Dokter, dokter. dokter hewan. Oh. Hewan apa? Hewan siapa hewan nih? Sak... Oh, siapa ya. hewan ya, nih? Ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan bikin profil maghiti ya dia. untuk ke sekolah-sekolah untuk e, bercerita bagaimana membangun kondisi siaga bencana di daerah e, Magelang Karena Magelang ini ada banyak bencana yang mengancam atau daerahnya sangat berpotensi bencana dari dari apa saja sih? I mean, Hening. Terus terus apa lagi? Bencana apa ya? Sekarang itu yang sekarang pokan oh, musim hujan ini. Oh iya, bencana karena longshore tanah longsor dan, dan juga dalam rapi kalau di daerah perkotaan malah yang e, sering terjadi adalah kebakaran kebakaran, jadi yang harus kita lakukan ketika nanti terjadi bencana bencana apapun yang pertama adalah harus tenang. tenang, tenang tenang, jadi jangan panik dulu lebih ke e, apa namanya, e, kalau panik biasanya gimana? menjadi malabu ya begitu juga ya Siti jadi ketika ketika terjadi bencana pertama kali harus tenang kecil tenangnya harus bisa lebih menata diri Berpikiran jadi apa yang bisa dilakukan seperti karena semua itu sudah terjadi ya sudah ditinggang kita apa yang bisa kita perbaiki bukan begini, nanti hatui, hatui. <laughs> nah, yang kedua setelah berpikir tenang adalah cari bantuan Cari bantuan. Cari bantuan bisa tahu ke polisi, ataupun bisa ke warga setempat untuk, untuk membantukan gitu. Dan juga, teman-teman yang terjadi di Indonesia, khususnya di beberapa yang kita datangi, ya, mereka belum sadar dengan kondisi bencana yang ada di Indonesia. Mereka lebih masih bingung, masih belum mandiri, belum mandirinya di bidang misalnya ketika ada apa-apa bingung bingung mau ngapain ini yang harusnya di apa namanya e, diajarkan sejak ini mungkin juga perlu untuk e, dinas pendidikan sekolah ataupun yang lainnya bisa menginklusikan mengintegrasikan e, siaga bencana pada kurikulum pembelajarannya aset eh maksudnya juga diajari bagaimana cara menangani bencana cara Ketika terjadi bencana dan juga terjadi susuk, uh, ketika setelah terjadi bencana seperti itu nanti. Oh, aku pernah krumu, wih, hari wali krumu, suka so, sombong Syekh Kho so, so, so, so. Oh, ada. itu, jadi salah satunya adalah di program-program pendidikan di sekolah-sekolah juga di Magelang Mungkin Prodi, diadakan seperti itu Berikutnya ada cerita-cerita lucu ya, cerita lucunya apa ini Ah uh, kawari, ashakomacha. Pas rekom aja. pas kayak gimana? Eh uh, pas di liangan itu ya. iya hash. Uh. Oh, iya. Mereka kembali karena mau cari snack ya. Oh iya, Enggak apa-apa. Apa. Banyak cerita lucu yang terjadi di sana sebenarnya. Pakai tak seretai satu-satu tadi, enggak usah lah ya. Ada juga anak yang nangis, ada iya. anak yang e, karena psikologis anak-anak kali ya bi Jadi mereka itu tak oh, ketika dapat buku. Atau dapat hadiah yang tidak sama warnanya mereka protes Atau lebih besar lebih kecil mesti protes kan, gitu. Jadi lucu sekali Lucu sekali Itu salah satu ceritanya Ceritanya kapan-kapan kita siap Oh iya Dan juga kapan-kapan juga nanti kita akan coba di next ya. Nanti kita bisa tanyakan sedikit Ada pertanyaan terkait dengan Kemarin kita sekolah dayangan Dan alhamdulillah kemarin juga Nah, si itu narsis ya, dia Masuk di Kompas TV dan di beberapa berita ya Aku jadi artis Masuk mana? Kompas TV Kompas TV Karena uh, uh, uh, cintanya roh Dengan orang YouTube Oh, dengan orang YouTube Nung YouTube ya, apa Kompas TV ya? Oh, oh Kompas TV juga bisa si, si, Senang sekali dia Iya, jelas jelas Jelas, jelas, jelas ya jangan ngeliatin apa ya, kita mau bantu, tuh. Ya jangan, jangan nasus nah, banget. Ya, ini kan bonus. Oh, ya, ya, katanya bonus, cerita. Ya. Mungkin itu sekian sedikit cerita, pengantar kita, kali dari kegabutan kita, enggak ada kegiatan gitu ya. Ya, harus tuh kalau bingung, kok yang kalian jawab bingung apa-apa ya, Yuk, kalian oke, cuy. Yuk, si rambutnya si, si, toh udah kamu meh, tak kerabungi kalian, jangan ngobrol, terus jadul berbi acaara, terus, enak. ya, masya allah, tuhan jika aja tiang gurte, ah, iya dong. ya semoga nanti kita sedikit uh, bagi, bisa berbagi ke beberapa sekolah semoga pandemi ini segera berakhir, jangan lupa atur protokol kesehatan, jaga imun tubuh, saya. Dan juga Siti pamit pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, bye-bye Sampai -bye.